Oh, come on. Damn, so smooth. Hyper. rebahan dulu bro mau oh, nggak deng ini jatuh <laughs> oke okay. aku pikir tadi ini nyerbahan guys asik asik asik iya iya uh ada tuh kayak freestyle man dia oh bukan ini ini mah <laughs> oke okay. oke okay. sulah, ya, kayak lagi ngambil apel tau udah ya, itu capek, itu ya, tangan sedikit gara-gara ragu -gara ya kan? happy, uh freestyle, sakit, <Test> hingguy, <nets> ketika lagi ngobrol, oke. Okay. Oke okay, aku nggak tahu ini pos apaan. Oke, okay, maybe kita coba main di gamenya aja ya uh, survival gabut atau ini aja deh. Oke okay, jadi untuk dapetin apa untuk make emote tadi caranya gampang guys. Kalian cukup pencet B. Nah di sini masih kosong sih belum kita import jadi kita import dulu. Misalkan dari sini dari bawah dulu deh. Eh. Okay. yang kedua kita belum isi ini gak tau caranya gimana oh ini emosi dua. emosi dua kita ambil yang sudah terbuka aja dulu ini yang rebahan harusnya kita beli ya yang terbuka ini sih oh, ini aja deh nggak apa-apa di depan sih mau MOC 3 oke okay. oh, oke okay. gak aja Lima. aku pengen nyara bahan sih gak ada ya adanya Tech Pick X coba kita ini wave Tech Pick X bros yang lain Oke, ini aja 4 ini pada pakai duit semua ini tidak ada bagus ini bagus ini teknik X sudah sudah ini terkunci terkunci, terkunci. ah kosong nyapa aja lah <laughs> wave Oh wave sudah. Ya udah deh ini aja. Nah. Jelas segitu aja dulu. Oke kita sudah ada. Eh, okay. apa Oke. Okay. Terus, tuh. Tapi masalahnya kita nggak bisa kayak gini, guys. Nah, kepalanya nggak bisa. Gak bisa kemana-mana jadi kita harus ngikut. buat itu kekurangannya sih. kayak lagi nunjuk. oke. Okay. situ ada kambing. ya biarkan saja. ada ayam juga. halo ayam. kamu terlihat imut di sini. oke. Okay. Gitu aja karena aku lagi gabut dan ya. bye bye.